Bismillahirrohmanirrohim Pada pertemuan kali ini Kita akan mempelajari Materi Pendidikan Agama Islam Pelajaran 1 Dengan tema Indahnya saling menghormati Dengan beberapa subtema Sebagai berikut A. Mengamati gambar B. Pengenalan Quran Surat Al-Kafirun C. Membaca Quran Surat Al-Kafirun D. Menulis Quran Surat Al-Kafirun E. Menghafal Quran Surat Al-Kafirun F. Memahami arti Quran Surat Al-Kafirun Tontonlah video ini, sampai selesai, agar kalian paham, dan, jangan lupa like, subscribe-nya, tulis nama kalian di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah anak-anak, sekarang, amatilah gambar-gambar berikut ini Agama Islam, Tempat Ibadah, Masjid, Kitab Suci, Al-Quran Hari Raya, 1. Idul Fitri, 2. Idul Adha Agama Hindu, tempat ibadah pura, kitab suci, Weda, hari raya, satu, galungan dua, Kuningan. Agama Kristen, tempat ibadah gereja, kitab suci Injil, hari raya 1 Natal 2 Paskah. Agama Buddha, tempat ibadah vihara, kitab suci Tripitaka. Hari Raya, 1. Katina 2. Waisak Agama Konghucu Tempat Ibadah, Kelenteng atau Litang Kitab Suci, Sisul Ujing Hari Raya, 1. Imlek 2. Kep Gome Sebagai seorang muslim, kita diharuskan 1. Tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita 2. Tidak mencela, bahkan menghina agama lain, dengan alasan apapun 3. Tidak melarang, ataupun mengganggu umat agama lain, untuk beribadah, sesuai agama, atau kepercayaannya masing-masing Dengan begitu, kita akan selalu hidup dalam suasana rukun, tentram, dan damai, itulah tujuan kita, agar selalu menghormati siapapun, dan agama apapun Pernahkah kamu satu Berbeda pendapat dengan teman kamu dua Mempunyai teman yang beda agama Tugas kamu di rumah, tuliskan pengalamanmu dalam bentuk cerita pendek Kemudian kirim ke WhatsApp grup kelas kamu Baiklah anak-anak, materi hari ini cukup sekian dulu, kita lanjut di pertemuan minggu depan, tetap semangat belajar, beribadah dan berdoa. Saya akhiri, walauhul huwafiq, ila'akwa miktorik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.